dari bahasa tuturnya, mungkin mereka masih bisa hmm. tapi ketika saya perkenalkan dengan uh, beberapa bacaan yang menggunakan aksara sementara uh, hanya satu dua orang yang mungkin masih bisa membaca ini kan kalau kita di itu banyak uh, tuturnya akhirnya untuk memilih ragam tutur yang mana sebenarnya yang nanti kita gunakan, mungkin kita masih belum sepakat untuk itu misalnya saja kalau uh, bone dengan uh, Wajo dengan Sinjai itu agak beda. Nah ini untuk menyatukan itu yang agak, um, yang menurut saya kita butuh satu satu bahasa satu yang kita gunakan nanti di kayak bikin dia bugisnya. satu perkumpulan yang kami dirikan untuk anak-anak uh, yang masih zaman milenial sekarang ada yang sudah kira-kira uh, sudah dosen dan ada juga beberapa yang swasta kami berkumpul dalam satu tempat itu untuk belajar aksara aksara Lontaran aksara yang ada di Sulawesi Selatan itu ada tiga ini contohnya ada namanya aksara bilang-bilang kemudian aksara jangan-jangan Kemudian ini adalah Aksara Lontara Bugis dan ini adalah Aksara Lontara Makassar Kedua, Aksara ini sudah tidak ada lagi, uh, tidak digunakan lagi di Makassar Meskipun misalnya masih tercatat di beberapa manuskrip, tapi kami sudah tidak bisa membacanya lagi Ini di Aksara Bilan-Bilan dengan jangan-jangan Yang masih bertahan adalah Aksara Lontara yang berbahasa Bugis maupun berbahasa Makassar ini yang kami kembangkan untuk sekarang. Untuk di Mahesti, kami belajar ada dua tingkatan yang kami bina. Yang pertama itu untuk tingkat basic atau pemula, kami menggunakan buku seperti ini, buku mantra. Di dalamnya ini ada beberapa yang diajarkan tentang dasar-dasar pembelajaran aksara lontara. Dan aksara lontara ini yang diajarkan misalnya untuk tingkat advance jadi, seperti mengeja keagamaan, hak papa, Mampa, Tadanandra. untuk tingkat advance, kami menggunakan uh, manuskrip ini yang bernama Lontara Sukuna Wajo yang untuk tingkat advance ini khusus uh, tingkat yang sudah pintar dan mahir sekali membaca aksara Lontara yang berbahasa Bugis, kemudian diterjemahkan. Program ini, tujuan program tujuan akhir ini akan menerbitkan hasil terjemahan nanti untuk komunitas Mahesdi beberapa jilid yang akan rencananya akan menyelesaikan sekitar 500 halaman lebih dari manuskrip ini. Banyak sekali bahasa yang selama ini belum diserap dalam bahasa Bugis dan memang dalam bahasa Bugis kosa-kata tersebut tidak ya terdapat. Makanya kami sering melakukan diskusi alot tentang bahasa tersebut apakah memang sudah ada dalam bentuk serapan atau memang harus diserap dari bahasa asing bahasa Bugis. yang mulanya eh wissen reading di wikipedia, mabasuungi riwetunna eh pelatihan sare-are pulang pura lalu eh luang pula makura lalu eh inarowatwe mamulang eh bisa ya sengai wikipedia mabasuungi. Yang pertama saya tertarik mengeksplor kebudayaan Bugis khususnya ke kemudian uh, menjadikan wikipedia ini sebagai saran untuk uh, lebih mempublikasikan bahasa Bugis itu. Yang memotivasi, benar itu. Nah sebab ya memakpo, mak pak guru kadi sastra daerah di Unhas, dia udah pak guru wangi adalah mak mak baca lontar, nah, bisa melontarin, di mana ada-ada natos Lewestes Selatange, terutama Ugi. Awal mula di Wikipedia, saya dari uh, peneliti. Saya peneliti di Kementerian Agama, Bidang Lektor, dan Hasanah Keagamaan. Waktu itu, kami bekerja sebagai akademi expert di salah satu proyek yang dirintis oleh PPIM, PPM Sareh Tidayatullah. Bekerja sama dengan Hamburg, ini mendigitalisasi naskah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi, dari tim ini, ada salah satu teman dari Wiki. Sunda yang memperkenalkan tentang Wikipedia yang belum, tentang Wikipedia dan Wikipedia Bugis itu belum sudah ada, tapi vakum saat itu, dan memperkenalkan tentang bagaimana pentingnya Wikipedia terhadap pemajuan budaya yang akan datang, tetapi yang untuk ini melihat berapa peradaban yang ditinggalkan di Sulawesi Selatan misalnya manuskrip-manuskrip itu yang kaya dengan aksara, yang kaya dengan bahasa kenapa tidak coba dikembangkan untuk ditulis dalam Wikipedia inilah khususnya Wikipedia Bugis, inilah salah satu yang mendorong saya uh, saya juga di Mahesti sebagai ketua di Mahesti diamanahkan untuk uh, ketua perkumpulan Mahesti, disitulah bergabung anak-anak yang ingin belajar lontara dan saya kira animo untuk belajar lontara untuk anak-anak sekarang tidak berhenti sampai di sini. Banyak anak-anak yang tertarik tapi tidak menemukan komunitas di mana komunitas itu berkumpul dan di mana komunitas itu tempat belajar mereka. Inilah yang mendorong saya untuk memperkenalkan kembali bahwa peradaban kita tidak sampai di sini. Peradaban kita masih bisa dikembangkan pada uh, waktu yang akan datang khususnya jika kita menulis Peradaban ini tidak akan hilang, khusus untuk anak-anak sekarang juga, anak-anak sekarang yang zaman milenial, itu ada beberapa yang tertarik dengan itu. Baik misalnya bahwa pada saat pelatihan, membuat video, kemudian cara membaca aksara longtera, mereka sangat antusias dan mengupload kiri kanan, sehingga ada beberapa temannya yang tertarik menjaring lagi seperti itu yang yang ada di komunitas uh, perkumpulan mahasiswa. Para.